Assalamualaikum. Nama saya Virgo Martua. Saya akan menyanyikan lagu Corona. Eh Pernah kau lihat si virus Corona. Pernah kau lihat orang terjaga Angin Corona aku pun pernah melihat. Kemua, tak ada yang tenang mengurangi persoalan di negeri kita Sekian terima kasih